Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Hari ini kita akan bagikan THR uh, Untuk adik-adik tim kita Hari ketiga ya Hari ketiga Insya Allah, ini kita bagikan Untuk wilayah Payakapar Kemudian, uh, Kemudian. Bulian Bagelen Dan Kampung Turi Insya Allah, nanti ikuti perjalanan kita. Uh, kita Kita akan menyampaikan Nama dari para donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Oke Alhamdulillah Nanti kita akan bagikan Oh, teh ayarnya. kita ini lagi menunggu adik-adik kita berkumpul. Nah, Kalau jadi kumpulnya di warung ini ya, warung gorengan ya. Warung gorengan di Bayakabar. Solo dari sini kita akan lanjut ke Jalan Kulian. Kemudian kita akan lanjut ke Bagelen dan Kampung Duri. Jadi yang yang sering saya ulang-ulang itu apa? Intinya semua ini karena Allah. Niatkan karena Allah, jangan karena apapun. Kalau karena Allah kan luar biasa hasilnya. Alhamdulillah ini adik-adik kita udah kumpul semua Insyaallah ini bajung semalam kita ya itu ya dia? yang baru ya? Iya, ya, basah kan? Basah? Basah Arraya kapan kita? Kapan kita arraya? Nanti Gak tau, karena gak tau maka dapet PHL oh. Ambil-ambil lah Jadi Insya Allah untuk beli yeah. selop ya, ya. Basah kan? Jadi Insyaallah kita bagikan ke adik-adik kita di raya bang Rizky ya, Oh, digunakan untuk apa? Kasih ulang, jangan beli mercon ya, jangan. apa? Bilang bila -bila apa? Bila -bila. Senang enggak? Senang. Senang. Senang. Senang. Senang? Senang. Senang. Ini kasih sama adik ya? Ya, ya nah, ini adik untuk adik. Ya, sehat-sehat ya adik. adik, adik. Ya, adik. Assalamualaikum. Halo. Oh, oh, oh, ini. Ya. Ini ada THR ya kan dari sahabat yatim dan rafa Bu Eam, ya. Ini alhamdulillah rezeki ya dari Ponatur. Iya siapa nama ya? Sis Ki. Ya ini Adik siapa adik, nama namanya? Jadi raya berkah SMP, dua, 2 SMP Iya, ini ya Lebih uh, aja ini Iya, insya nah, ya, ya. Uh, puasa, kan? ya, kalau ya, Ya, ya, ya Puasa kan? Ya, ya ya Untuk anak ibu, <tuk> iya, iya, iya, ke mana? Gak ada orangnya, kan iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ada iya, iya, ya iya, karena orangnya yang ada di rumah kita titip cip ke saya ya titip ke saya yang kita sampaikan saya selaku berubahara SDD menyerahkan ke PG, kepada PJ pengawan okay. untuk menyampaikan kepada insya aman insyaallah Nah, ya, ya. Oh, tadi, ini Aura udah pernah ikut jajan-jajan diri kan? Ya? Udah pernah? Kenal sama Om. Salam dulu? Tanda gak ada sama Oom? Nah, nak, untuk uang jajan lebaran ya. Jangan beli percon ya. Uh! Oh kami titip lah bu ya sama cucu ibu ya alhamdulillah karena udah mumpung mau udah mau buka ini gak sempet lagi kamu ya kawan disampaikan bu, kalau bisa anak-anaknya yang buka alhamdulillah, bu. nah, itu, ya alhamdulillah ya, gak pernah buka ah itulah ya gak pernah awak buka ibu ya Terima kasih banyak bu kami pamit, Sampai assalamualaikum ya bismillah kami telah datang ke rumah anak asuh sahabat yatim ternyata dapat undangan anak yatim juga jadi kita serahkan kepada ketua yayasan sahabat yatim dan duafa fa semoga bisa rekam. saya terima saya terima saya terima, Oke, saya terima.